Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, Allah hiaskan amalan mereka yang sesat dan itu adalah orang-orang yang akan menerima azab di akhirat dan sangat rugi hidup mereka.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 Ula'ika ul fil akhsarun Wa innaka min ladun Ayat 1, sebab ayat ini Surah yang ke-27 Diturunkan di Mekah Adanya 93 ayat Kita baca kali yang kedua ini, Ayat 1 sampai Yang Allah Ta'ala Firman hubungi dengan Al-Quran Sifat orang-orang mu'min Orang yang Tidak beriman Kepada hari akhirat Allah hiaskan Amal mereka yang sesat Dan Uh, apa? Mereka itu adalah Orang-orang yang akan menerima Azab Di akhirat dan sangat rugi Hidup mereka Dan ayat akhir Ayat yang kena Allah firman Nabi ini menerima Al-Quran Daripada Allah Yang hakim Dan alim Yang maha bijaksana Dan maha mengetahui Cuba kita tengok sekali lagi Tosin Supaya saya ada koyak Belum-belum pada inilah Ia huruf muqata'ah Huruf alih bata Sapa yun Ada sebahagiannya Allah pilih Sebagai Satu ayat ataupun Tidak dikira ayat Harus duduk di awal-awal surah Mula di alif Bo tak ada To tak ada Tho tak ada Jim Jim Allah tak ada Ha ada Kho tak ada ha, Lepas tu Siapa yo? Ada yang baca dua harakat Ada yang ha, baca Ne harakat Ini kena Kena, kena rejok kepada Ngaji Tajwid Bapa boleh baca Ne Bapa boleh baca dua umumnya ho dengan tiga huruf bacanya nei seperti sin Sin kita kena undur semula kepada tulis sel dia bukan tulis sing saya tak tapi nak baca sin tu kena tulisnya sin yonun ya, atau cel atau tiga huruf tu baca dia nei nah, gitu tapi kalau yo ya, yo ya. kalau dia kita tulis yo ya. tapi nak nak nak baca yo tu ya tu ya, Kena unuh tulisnya ya alif hamzah hamzah tu ya buai ya tak kira yang baca ya maka dikira sebagai dua harakat sebab kita buai hamzah adanya ya alif saja sebab tu baca mudah-mudahlah surah yasin kita baca yasin ya sin dua harakat abe okay. ya tu baca dua harakat sin baca ni harakat ya siin. tapi Bapak boleh baca ta ha, dua harakat ta ha. sebab eja dia tu kembali kepada hak asal ta ta hamzah ha ha ali hamzah hamzah buen. tinggalnya ta ali ha ali ta tu jangan kecuali huruf alif Alif ni tak ada harakat bacanya alif saja ya. Alif lam ra alif lam mim Alif lam mim alif lam la mim ra dan sebagainya Itulah. nah kalau ni kena pakak-pakak ngaji tajwid bak boleh baca panjang baca pendek nah ayatul qurani wa kitabim mubin ini ialah ayat-ayat al-Quran juga kitab yang jelas nyato kandungnya dan kebenarannya. Alhamdulillah kita orang Islam yakin dengan kebenaran Al-Quran Al yang tidak ada tamuh, tamoh, kuge, walaposiki. Quran adalah muajizah yang kekal abadi sampai ke hari kiamat. Baca air dia kena betul Dan Boleh dibaca di dalam semaya Hadis Nabi tak boleh baca dalam semaya Quran boleh baca Bila baca, kena baca dengan tamnong Adanya Kalau kita bahasa Kapur-kapung, bahasa dia panggil ingit Ingit, tinggi, genoh Panjir, panuk Suara Pun kena enok sedap baca Quran. Ha tu Allah Taala izin kepada kita boleh baca Quran dengan suara yang enak. Waktu Quran pula adalah kelebihan yang ada pada dia semua tiap-tiap cara di dalam kehidupan manusia. Bukan kelebihan saja dah bukan. Jadi petunjuk jalan yang betul yang benar. Orang yang selalunya Hidup dengan Kroen, baca Kroen, ngaji Kroen, kaji Kroen, pehe Kroen, amal dengan Kroen. Cara hidup dia pun hidup super dengan Kroen. InsyaAllah, orang itu hidup barakah. Hidup baik. Tapi orang yang tak baca Kroen langsung, tak tepuh dengan Kroen, ataupun tak pandai baca Kroen. Lepas itu, tak usaha nak pandai baca Kroen. Hidup orang itu adalah hidup rugi Dia tak ada pahala. Sebab Kroen satu huruf kita tu agolihnya 10 pahala satu huruf nah, Apatah lagi beberapa huruf yang kita baca baca baca baca baca maka pahala boleh pada kita banyak nah, sebab tu nah kita orang Islam ini, kena wajib boleh baca Quran kena wajib duduk nak qra's semua nah insyaallah hudan wa busra lil mukminin menjadi hidayah pertunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman alhamdulillah siapa okay, tu orang beriman iaitu yang mendirikan solat dan menunaikan zakat ni tu ha kampung dua tu semayeh dengan zakat adalah benda penting nah semayeh tiap-tiap hari zakat setahun sekali patut okay, orang hak gelewing dia royak katanya semayeh kena setahun sekali ngam molek ni Orang yang gelawin, dia katanya semaya kena setahun sekali. Sebab zakat itu setahun sekali. Dia ambil mana, tak tahu. Hati -hati. Itu ada atas dunia ni. Dia pasang ajaran-ajaran sesat. Dia kata padai bagi kita. Kalau dah nak ingat kau Tuhan, Tuhan suruh kita ingat ke dia. Walaupun dalam bentuk mana sekalipun duk dia ingat kepada Tuhan hasil kira sudah tu semayalah tu nah ni ajari-ajari hok rasa geloe yang, yang sesak tapi Allah tak ada firman ni dalam ayat Quran ni iaitu nya mereka yang tetap mendirikan sembahyang dalam pimpinan Ar-Rahman ni ya tak ada sebut solat ia sebut sembahyang nah wallah adam sembahyang ni dalam istilah bahasa Melayu ni ya, maknanya orang yang beribadat di dalam setiap ugamu, ia panggil Sembahyang Semaya adalah ugamu Hindu Semaya adalah ugamu Kristian Ia panggil sembahyang lah. Lebih moleknya kita Ambil perkataan, solah Cokcung selalu dah. Solah Lebih daripada sembahyang Nah, gitulah. Iaitu mereka yang tetap Mendirikan sembahyang Dan memberi zakat Lepas itu zakat pula ada berbagai-bagai. Bukan zakat tanem me saja. Bahkan zakat menego, zakat duit gaji. Zakat duit masuk kepada kita, semua hak jadi raidai kita kena tu zakat belakang Nah, bukan zakat padi saja, bahkan deria-deria hak kita tak jual. Nah, getah-getah hak kita tak jual tu kena keluar zakat. Ha. Walaupun ada khilaf ulama sikit sebanyak tapi semua raida kena keluar zakat. Siapa yang ada raida lebih daripada dia makan, dia guna, maka kena tu zakat. Doso besar bagi orang yang dak taruh duit, dak hipung duit tak tu zakat. Dan ini doso besar bagi bagi orang yang nak taksi taksi keluar zakat bo nak sapah tahun dia mula oh duit masuk kotak tu masuk kau ni duit butel kotak orang sebab tak sibuk tak sibuk bayar zakat hendak nampak katanya zakat tu jadi nampak banyak padahal 2.5% ni dalam 100 kop waktu be 2 kop 50 sen kau duduk dengan dia lagi 97 kop 50 sen dia dak berasa katanya banyak hak keluar zakat pasal ni masyaallah nah. Sedang mereka pula percaya dengan yakin akan hari akhirat. Hening dengan syalog umumnya orang Islam dia yakin dan berime dengan hari akhirat dan termasuknya benda-benda hok nabi nen benar-benar mankah najub minul bintalhi wan yau akhir sesiapa yang berime kepada Allah dan hari akhirat oleh acak-acak kali di dalam hadith dan beberapa ayat Qur'an. Nak ayat katanya, berime dengan hari akhirat adalah penting. Hidup kita pun kena kena jadi terikat semua dengan hari akhirat. Walaupun kita duduk atas dunia, akhirat tak ada siapa pergi lagi. Walaupun orang mati beribu-ibu-ibu-ibu tahun lepas, belum pada ini pun, tak ada biasa. Sore pun pergi ke alam akhirat. Tapi kita kena terikat semua. Terikat dengan kubur kita, dengan akhirat tempat kita nak pergi. Bagulah kita duduk atas dunia Berasa katanya Buat gapa-gapa kena beringat Kena jaga-jaga Takut punuh Rabuk kan Cari ciwit kita atas muka dunia Takut rusak Takut tak kena Sebab akhirat adalah tempat balasir. Nah, Dunia ni tempat sementara Kita mari lalu jala Kita kena mati Mati pun dengan sebab tu Sebab ni ada belakang sebab tu sebab ni tapi hakikat yang sebenar Allah ta'ala nak beri kita mati nak beri kita pinuh alam daripada alam dunia, pergi ke alam kubur, alam barzak dia panggil lepas tu, bakit semua pergi ke alam akhirat belakang, sebab tu Quran, tu cerita hubungi dengan akhirat lebih banyak daripada ha dunia dia nak beri hati kita cara hidup kita terikat dengan khat nu bukan terikat dengan hak ni sebab hak ni jemerel retak nak pergi ke sana Tuhan berayat lagi innallazina la yu'minuna bil akhirati lahum fahum ya'mahun Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat ha nah, ni termasuk semua orang kafir orang kafir ya tak percaya hak syarak walaupun dia percaya pun tapi rukun-rukun lain dia tak percaya seperti ke apa? Misalnya, ni, right? agama hok mari daripada langit, agama Kristian, agama Yahudi, dia percaya hari akhirat. Dia percaya kepada Allah. Tapi rukun-rukun lain syirik belana pokok dia. Dia tak percaya kepada rasul-rasul tu rasul ni. Dia tak percaya kepada Quran dan sebagainya. Sebab tu Allah tak ada peranan pokok ni adalah pokok kafe. Ha nah, gitu. Apa patut lagi? Apa sakuk dengan hari akhirat kalau dia orang dia tak percaya. Maka orang tu adalah orang kafir. Sesungguhnya so, orang yang tidak percaya kepada hari akhirat kami jadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka kelihatan baik kepada mereka. Jadalah tu. Dok rekor tu rekor ni dalam agama mereka buat pipi pipi pipi gitu orang banyak-banyak banyak-banyak. Jadalah. Banyak. Lama-lama ia kepekat gadik dia jadi kelom-kelom dengan witty hidup siapa ko tak leh nak buai daripada witty hidup buat dia kena duk buat semua. tulah nak ayat katanya dalam Islam dia tak siji ada benar-benar bidah benar orang duk reka-reka lepas tu bawak mari rung anak cucu cicit cocok duk buat buat buat buat buat buat duk rasa katanya benda tu molek padahal benda tu tak molek zayyanalahum a'malahum kami hiaskan. Maknanya, tuher, we kepada orang-orang kafe ni, duk gi buat, duk gi rekor, gotu boni, gotu kan go ni, amale hotak molek, jadi nampak molek. Lagi gitu. tu. Jadi nampak molek. Lepas-lepas nak tinggal, dia payah. Ni lah. Yang menunjuk katanya, oleh itu, tinggal lah mereka merabur-rabur dalam kesesatan. Maknanya kan tu? dah duduk di dalam amalan hok pasal tak kenu maka seolah-olah katanya duk gaga dalam gelap duk berasa katanya kenu hok duk amal duk buat anilah sebab tu dalam Islam saya ulang sekali lagi tak siwi ada bidah khurafat kalau bida'ah pasal amalan khurafat pasal pegang akidah Jangan hidup eluak, jangan hidup yakar, jangan hidup tunjuk contoh kepada orang. Okay. Ambil hak tulen, hak bersih cuci daripada nabi daripada Allah Taala. Nabi buat macam mana? Hak buat macam tu. We ada dalil katanya nabi buat. Apa tu sebaik-baik sebaik-baik dan ni iaitunya danli hak sore hak sore hak jelah, hak cerah. Hak tu kan kita kena pegang selalu dah. Pegang kak jangan jangan tau, jangan buel. Pegang Walaupun ada hadis ataupun dalil yang daif tu pun tak semu jadi kita duk jadi berhujah sangat dengan hak daif daif daif daif mana apa hak lemah nak amal sendiri tak ada apa tapi jangan sampai kau jadi umum pakak duk amal belaka dengan hak daif hak sikit je ya. tapi jadi cara hidup sampai kau tak boleh tinggal benda tu ha tak kena Ambil hak sahih. Hak jelah. Alhamdulillah. Bukan arti kita tak si hadith da'i. Tak boleh beramal dengan hadith da'i. Sekadar katanya fadilah aman untuk kita guna. Lepas tu jangan di rekor tu, rekor ni rekor tu. Masya Allah. Jangan, jangan, jangan. Dalam Islam belum pada kita nak aman sesakara. Tanya dulu katanya ada dalai. Nabi buat tak? Lepas tu kita nak. Nak? Nak? Allah gayaq lagi akhir eh? nah nak nak nak akhir dah dan mereka pulak pada hari akhirat. Oke okay, oke. Okay, okay. Ayat yang keempat dah. Eh? Dengan baik oleh itu tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan. Ayat yang kelima. Mereka lah orang-orang yang akan berulih azab seksa yang buruk di dunia. Allah. Ni orang-orang kafir eh. Tu je gaya orang-orang kafir ni. Dan mereka pulak pada hari akhirat. ...adalah orang-orang yang rugi... ...serugi-ruginya. Allah. Yang ialah jadi orang rugi dah. Rugi di dunia lagi kita. Tak sih. Apa tak lagi. Rugi di akhirat. Tak boleh klik lah. Tak boleh nak tabak... ...dan tak boleh nak sisa. Akhir sekali. Wa inna ka la tulakal Qur'ana min ladul hakimil alim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad... ...diberikan menyambut dan menerima Al-Quran... Dari sisi Allah yang amat bijak saknu Lagi amat mengetahui Nabi Belum pada jadi rasul ni Nabi tak ada harap Ataupun tak ada duk cita-cita Katanya dia akan boleh wahyu Kru'an Tapi alamat-alamat tu ada lah pada Nabi Sejak pada kecil lagi Ada dah alamat Yang Nabi sendiri pun tahu katanya Pesaini-pesaini Hidup dia sikit lagi apatah lagi, bila ia, dia boleh wahyu daripada Jibra'i, maka kalbih, cerak, kalau lebih jelah lagi katanya dia ni adalah seorang Rasul yang kena ajar kepada manusia apatah lagi, ajarin Nabi yang paling besar sekali, iaitu ajarin Kro'ay kalau dia terima daripada Allah Ta'ala melalui Malaikat Jibra'i menghidup mengajar dia, mengajar, mengajar mengajar dalam masa 22 tahun lebih, nak boleh sempurna sebuah Kro'ay tu maka Alhamdulillah, Allah pun raya. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Nah, Lepas pada ayat ini, iaitu kisah Nabi Musa pula. Masuk kisah pula. Masuk cerita-cerita yang Allah Ta'ala raya. Ha Nabi Musa, ha Nabi Slemi, ha burung belatuk, ha sumuk. Ha, sumu. ha gapang jalan, surah ini surah sumuk. Maka banyak cerita yang Allah Ta'ala raya. Hubungi dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Untuk jadikan pengajar dan iktibar kepada kita semua. Wallahu'alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.